kurang atin ayo Mantep bro tuker saat terus setengah Satu setengah Wih mantep bro bro Teplok klosor klosor Poin lagi bro Main-main long rank, bro Satu dot Aduh Sowen aku bro bro Eh diambil sama kawan juga Kamu Mantap bro point Jalanan menuju spot hunting bro Sudah uh, Ada tegukur dua tadi Ini tembakan yang kedua Ini bro, mana ya bro Buh, Mantap ya bro, bro. Tegukur Huuu, uh, seneng so Oke okay.